Bahan, like, komen, Red, guys okay, Guys Oh, Bersito. belum belum selesai, belum upload Oke, okay, guys Ada pak polisi Mana dia tadi Hai martabak ini ini ada ayun ini ini Oke okay guys, gorengan. Umar, tukar, tukar posisi, tukar posisi apa? Hah? Oh. Serius? Serius. Oke okay, guys, polisi lagi kontrol guys. Ya lagi kontrol pasar. Oke. Okay. Kita okay, mulai berinkas, guys. Kita mulai beringkes, guys. apa? kita oppo, iya, iya, iya, iya, iya, wartawan? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kita coba-coba goreng Kita coba-coba goreng Coba-coba Tunggu pamer duit Mutang-mutang <laughs> dagangannya laris Oke okay, guys Beginilah suasana di Gunung Katun hari ini. Karso, hmm? ayo gaya, ayo. acting lek. Pokoknya itu di situ Oke, okay. mantap guys mantap. Oi. Hahaha. Buronan. Kepua KKB. Sopir andalan dari Bukit Dumuning ini. Siapa namanya? Tono. Tono. Tono. Eh. Namanya nama Jawa Tono dimana gimana Ugan jum, jauh. Acting oh, yang baju merah. Kang pasar itu. Orangnya agak gendut. kita ini supir juga ini. Supir paling andal itu. Dia bisa montir. Nah, ya. Bisa ngerusakin mobil orang. Kenalin dulu namanya siapa. <laughs> namanya siapa namanya? Nah, ya, siapa ya? Siapa ya? Rizal eh. Nah, Rizal <laughs> Ah repot. Ah, oh, oh iya, Zul Karnail. Zul Karnail kalau mau mobil sama dia aja buka di puas baju seragam kerja dulu uh, uh. Nah, sekarang ini nggak bisa pakai ini okay, guys ini di belakang aku ini belakang baju dagang guys lagi nyotek jangan diganggu Nah, itu yang baju merah. Iya. Yeah. <laughs> lagi. Ya <Buron>. mana ngomongnya? <laughs>